Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban di halaman 145 Di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Yang biasa kita singkat dengan IPAS kelas 4 Baik, sebelum kita bahas soal-soal tersebut Pertama kali, kalian like video ini, kemudian subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya. Kita tunggu. Baik, di halaman 145, adik-adik diberi 8 pertanyaan di sini. Nah, dari 8 pertanyaan tersebut, kita akan jawab satu persatu Baik, kita akan langsung jawab dari... Soal nomor 1 Mata pencaharian apa yang dominan ada di daerah kalian? Jawabannya Mata pencaharian yang dominan di daerah saya adalah petani Soal nomor 2 Apakah bentang alam daerah kalian memengaruhi mata pencaharian di sana? Jawabannya, iya. Karena daerah tempat tinggal saya memiliki sawah yang luas. Soal nomor tiga, apa perbedaan masyarakat di daerah kalian kini dengan dahulu? Jawabannya, dulu hampir semua masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak. Kini pekerjaan masyarakat semakin beragam. Ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi guru, dan pedagang. Soal berikutnya, di halaman 145 juga adik-adik ya. Oke, mohon maaf, saya teruskan di sini halaman 145. Pertanyaan nomor 4. Hal menarik apa saja yang kalian dapatkan tentang adanya pendatang di daerah kalian Jawabannya, kebudayaan di daerah saya menjadi beragam, termasuk bahasa dan pekerjaan Soal nomor lima Menurut kalian, apa kelebihan dan kekurangan tentang keberadaan pendatang di daerah kalian? Kelebihan adanya pendatang, kebudayaan menjadi beragam dan masyarakat semakin bertoleransi terhadap perbedaan. Kekurangannya, masyarakat yang belum terbiasa dengan perbedaan membuat pendatang kadang kurang dihargai. Berikutnya akan kita jawab Soal nomor 6 di halaman 145 juga Baik, soal nomor 6 Menurut kalian, sikap apa yang dapat dilakukan sebagai masyarakat Untuk mendukung perkembangan daerah menjadi lebih baik? Jawabannya Menggunakan produk buatan lokal Melestarikan kebudayaan lokal Mengenalkan kebudayaan lokal Keluar daerah dan saling menghormati perbedaan Soal nomor 7 Menurut kalian Seberapa penting kita perlu melestarikan dan Menjaga kebudayaan lokal mengapa? Jawabannya, penting karena agar ke depannya anak-anak muda dan generasi penerus masih dapat merasakan warisan kebudayaan lokal daerah dan tidak hilang oleh kebudayaan asing. Berikutnya, masih di halaman 145, soal nomor 8. Apa hal yang dapat diupayakan untuk menjaga adat budaya yang dimiliki daerah kalian, hingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya? Jawabannya, Melestarikan kebudayaan lokal, membuat karya yang bisa dinikmati generasi selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat kita bahas di halaman 145 ini. Oke, Jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.